hujan bulan Juni karya seperti Joko Damono tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni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 Ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar bunga itu